Nama saya Jono Saya sudah berusia 27 tahun Saya juga sudah lama menjomblo Gara-garanya saya itu selalu keluar Menjelang maghrib Sama teman-teman saya Hingga aku kepikiran Gimana kalau saya ini keluar maghrib Keluar menjelang maghrib itu sendirian Dan hasilnya Rungannya cacah, neng omah Gini, putu foto apa ya. Masya Allah Ayu nih Ya Allah Andaikan dia jodohku Dekatkanlah Amin Haji. Ya Alhamdulillah Tulis rumah mas Nomor ku? Apa yang kaya apa? Bapakku bapak ku pingin duen mantuang lo sampean Nah, yuk lagi hmm. Aki? kok, hmm, anu ya? Kirimi alamat rumahmu enggak ya tak nama saya Andi Doji dan Jono teman saya saya sudah bersahabat lama dengan Jono kami ini sering berkumpul setiap menjelang maghrib entah kenapa si Jono akhir-akhir ini tidak, tidak ikut kumpul dan saya dengan Pandu memutuskan untuk menyelidiki apa masalahnya si Jono tidak ikut kumpul kita Jangan jangan di, jangan jangan nih, jangan jangan mas, cewek <tai> Nah, jangan sampe ngintip pempcaran yuk ngintip cewek Ano po, lah kali lo Dewi Han mustahil di, di, di. action aku <laughs> Wah, action astaga makan ini siapa Aku kayak waktu tenanan ya yuk Jangan-jangan dulu Eh lah, ayo Shhh, dulu lang lang ngomongnya Mereka kan jendelon ronong nonton. Terus, yuk Action Jangan-jangan di Ayo, jangan-jangan dulu, Piki Duh, Jangan-jangan ini Aduh ini, Jangan-jangan di Lepiannya bingung Yuk Jangan-jangan di Jangan-jangan, nih. Jangan-jangan, Jangan-jangan, opo, -jangan. jangan -jangan Mas. Kailo. Eh, kenapa tidak <laughs> <laughs> <Nggak> usah, <kaki. laughs> <-kali. Terus>, yuk! <laughs> Action, jangan-jangan, eh, di. Jangan-jangan, ke. Jangan-jangan, jangan-jangan, opo, -jangan. jangan -jangan Mas. Kailo. Oh, cewek. Eh, gue goyah sih. Saya sudah lama menjomblo. udah hampir 27 tahun, padahal umur saya masih 24 puluh empat tahun. Hahaha. Wale, lebih, toh? udah